Sebaliknya waspadai jika emas US bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1955.00. Karena ada potensi emas US berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1939.59. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.